Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi game yang kena kunci atau kena gemuk di PS4 ya. Jadi kalau misalnya kalian punya game digital dan setelah kalian download dan setelah kalian mainin, kok tiba-tiba ada lambang kuncinya dan begitu dibuka itu nggak bisa, begitu mau dimainin nggak bisa dan... Sebenarnya yang kekunci ini ada dua, itu ada yang memang benar-benar kekunci, atau yang kekunci karena kalian belum berlangganan PS Plus, contohnya kayak Shadow of the Colossus ini. Jadi kalian untuk ngebuka gemboknya atau buat mainnya lagi, kalian harus berlangganan PS Plus ya. Dan setelah kalian udah bayar, PS Plusnya nanti ya bakal kebuka lagi gitu untuk game PS Plus ini. Nah, cuman di sini masalahnya adalah kalian udah beli gamenya, dan kalau udah beli gamenya itu nggak harus bayar PS Plus lagi gitu. Nah, kalian bisa ke settings untuk cara mengatasinya, dan kalian bisa ke... Account management dan kalian bisa yang paling bawah di sini ada tulisannya "Restore License", tapi sebelumnya kalian bisa aktifin dulu ps empat kalian sebagai primary ya karena di sini kalau nggak primary itu kalau nggak salah nanti bakal kekunci ya akunnya jadi kalian harus aktifin dulu gitu untuk primary nya kalau aktif di sini activate udah nggak bisa dipilih berarti udah aktif gitu ya dan ya udah kalau udah diaktifin kalian bisa back dan kalian bisa ke yang restore license ya kalian bisa klik bullet aja atau mungkin x kalau kalian pakai region 1 dan setelah itu kalian bisa klik restore ya dan nanti akan menunggu seperti ini sampai beres gitu ya, kalian tungguin aja gitu sampai beres, sampai ada berapa file gitu, atau mungkin ada beberapa license di akun kalian misalnya. Dan nanti akan ada waktunya, ada berapa gitu, ada berapa detik lagi atau berapa menit, berapa jam lagi, tergantung juga dari mungkin data yang kalian punya gitu di akun kalian. Dan setelah itu kalian bisa klik oke OK aja dan seharusnya seharusnya gemboknya udah hilang gitu kecuali mungkin kalau akun kalian akun share ya atau mungkin akun yang kalian beli dari random online shop gitu dan itu bukan akun primary gitu dan kalian pakai internet dan kalau kalian nggak mau kegembok ya kalau kayak gitu ya jangan pakai internet gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang banget. Kalian cukup tinggal set primary PS4 kalian dan kalian cukup tinggal restore license kalian dan udah gitu. Seharusnya udah nggak ada lagi masalah gembok ini Nah masalah game digital yang kegembok ini Biasanya mungkin kalian belum update sistem software kalian Ya kalian update aja lah gitu ya Update aja ke yang paling baru Dan untuk saya udah nggak ada lagi sih Untuk yang gembok itu Dan udah bisa main lagi gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan teks watching Bye-bye